Pagi teruna, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat-sehat ya? Pagi hari ini kakak akan mengajak adik-adik teruna untuk satu teduh bersama. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 12-14. Sebelum membaca kitab, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini Kau telah membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru ya Tuhan Ya Tuhan sekarang kami akan mengikuti saat teduh ya Tuhan Engkau berkatilah kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu nanti ya Tuhan Yang akan hamba sampaikan ya Tuhan Berkati adik-adik yang akan mendengarkannya juga Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman dari kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan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 Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Kristus. Kita mengenal Paulus, dan bagaimana sih latar belakangnya? Ketika masih menjadi cendekiawan Yahudi, ia bertindak sangat radikal, sehingga menindas dan menghilangkan nyawa para pengikut Kristus. Itulah perbuatan Paulus. Namun, ketika ia ditangkap oleh Kristus menjadi rasulnya, Paulus mengatakan, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan, apa, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Yang berbunyi pada ayat 13. Artinya Paulus tidak lagi mengingat masa lalunya. Ia mengarahkan pandangannya pada kehidupannya yang sedang dijalaninya. Maksudnya, kehidupan di dalam Kristus dan melayaninya. Itulah tujuan hidupnya saat ini. sobat Teruna, setiap orang tanpa terkecuali memiliki masa lalu. Yang baik maupun tidak baik. Ada yang dapat melupakan masa lalunya, sebaliknya ada juga yang hidup dengan dihantui masa lalunya maksudnya hidup dalam trauma masa lalu contohnya seseorang yang ketika masih anak-anak sering dipukuli oleh orang tuanya dengan gulungan koran ketika dewasa setiap kali ia melihat orang yang memegang gulungan koran dia langsung terduduk lemas sambil menangis dan memohon ampun ia meminta agar tidak dipukul kondisi inilah yang akan terus menerus menghantui kehidupannya Sobat Teruna mencontoh kehidupan Paulus belajarlah untuk membebaskan diri dari trauma masa lalu jangan biarkan diri kita tenggelam di hadapan masa lalu kita yakinlah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni masa lalu kita. Karena itu, kita pun harus belajar untuk mengampuni masa lalu. Ambillah pelajaran dari semua hal yang telah terjadi agar kita dapat menjalani hidup dengan yang lebih baik. Tuhan Yesus tentu berkehendak agar kita mengarahkan hati dan pikiran kita ke depan, yaitu kepada kehidupan yang memuliakannya. Demikian satu teduh kita pada pagi hari ini, mari kita tutup satu duh kita dengan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah selesai mendengarkan satu teduh kami ya Tuhan dan sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman yang lebih baik dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan, berkati kami dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!